Yo, welcome back again, kembali lagi bersama adiknya lo di sini. Oke, okay, brother and sister, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu, sehebo. Sehat selalu dimanapun kalian berada ya bosku. Apapun yang kalian lakukan, semoga membuat kalian selalu bertambah rezekinya ya bosku ya. Oke okay, kali ini gue mau memberikan hiburan kepada kalian dengan bermain game yang sangat gacor ya bosku. Game apalagi kalau bukan sweet bonanza ya bosku? Oke okay, mantap sekali bosku. FTP sedang tinggi dan langsung aja gue buy spin ya bosku karena RTP-nya sedang tinggi banget bosku. Jadi langsung segitrot aja bosku. Bagi yang mau tahu di mana gue lihat RTP-nya. Nah, langsung aja ke tentang channel ya gue taro link untuk lihat rtp nya di sana sekalian aja lu daftar di web yang gue rekomendasiin ini nih ya website ini sangat gacor sekali lu lihat aja gue langsung dapet free spin tambahan lagi gila nggak tuh bosku yang tadi aja belum habis udah ditambahin lagi lu semoga aja ini free spinnya nggak boncos ya kalau feeling gue sih kuat kalau ini tuh ini tuh bakal Joss Marco ya bosku langsung aja kita coba cek dulu ya bosku dinikmatin dulu kalau dapat sensasional atau mega jangan di skip ya bosku kalau sudah dua kali tiga kali dapat langsung aja di skip nggak apa apa bosku dinikmatin dulu ya jangan lupa like komen dan subscribe ya bosku gabung ke grup ya yang udah buat taruh linknya di kolom komentar kita sharing sharing gacor gacor jam jam gacor setiap trik dan tips RTP RTP baru terupdate tergater setiap harinya bosku pokoknya justru Marco just top Marco terlalu bosku nggak nyasar pokoknya kita gabung aja langsung cek itu bosku ya buat yang lagi ngerokok dibakar dulu rokoknya bosku kalau yang udah dibakar ya udah langsung dihisap jangan dibakar lagi ya habis nanti bosku yang lagi ngopi disuruh dulu kopinya kita santuy santuy ya, kita santuy santuy habis ini ya. lu Lihat aja langsung dapat bang, banget, benar-benar emang fit bonanza ini benar-benar Jos marco joss top marco top sayang aja tuh bom kali 20 nya enggak ini ya. Nggak konek ya bosku, coba kalau konek mantap sekali tuh. Mantap sekali bosku, joss marco joss top marco top ya bosku ya. oke okay, kita spin-spin santai dulu ya kita udah dapet 300 ribu ya bosku sebetulnya udah bisa langsung kita cabut tapi kita coba berharap mendapat lebih dari si kakek eh, si kakek kan tuh si buah buahan manis dan permen-permen segar ini kan kebalik lagi kok kebalik mulu gue kalau nyebut buah buahan segar dan permen-permen manis ini bener-bener emang nih wih kan gacor gacor nggak gacor lah kita nggak usah ragu langsung aja bosku nggak usah takut ya karena kita sudah tahu rt-nya bosku Waduh, waduh kok bangkel <tuk> <tuk> ke 50 nggak konek banget, banget bangsat bangsat untung dikasih tambahan ya bosku udah ngeri banget gua tinggal 4 tuh lagi tadi frezpinnya ayo lah ayo lah ayo lah woi gue beli nggak murah itu ya 240 nah gitu kek tambahin dong pecahnya masa segitu doang segitu doang ayolah oke okay. kasih bomnya bom yang gede pecahnya juga yang gede aduh gimana nih balmot enggak nih ya Balmot lah nggak mungkin gak balmut ya kan kita harus semangat dulu bosku jangan pesimis dulu ya bosku ya nah kenapa gue bilang balmot bosku gak usah takut ya gak usah takut pasti balmot ya pasti balik modal bosku gak usah takut gak usah ragu Pasti Balmot bosku gak usah ragu lagi ya, gak usah takut lagi. Pasti banget kita balik modal yoi. Terus Marco, just Marco. Tapi emang ini game bener-bener. Aduh, kok gue tergoda untuk beli lagi-beli lagi terus ya. Semoga aja ini. Menang ini ya, semoga ini Jus Merkodius yang kalau enggak Jus Merkodius kan parah sekali ini oke, okay, nice banget bosku, nice banget bunda, uh, pasti mega kita ya bosku, pasti mega kita kalang apa anji persiapan buka puasa kali dia, orang-orang udah selesai lebaran di berpuasa, oke bosku mantap Joss gandos bosku, pokoknya joss gandos Mantap sekali kan Lihat sendiri ya bosku, oke sekarang kita coba spin santai 10 kali Semoga aja dikasih gratisan bosku ya Kita taruh di bet di 3 ribu Kayak ini bosku hmm. Oke mantap sekali joss marko joss Mantap sekali joss marko ya bosku Oh lala mantap sekali Yoi Nice banget ya, lumayan banget daripada lumayan ya bosku karena dapat gratisan itu kita dapat segitu aja dulu lumayan banget daripada lumayan bener-bener Oke jangan lupa like like komen dan subscribe nya bosku karena subscribe itu sangat berharga ya bosku bagi kita supaya kita lebih semangat lagi dalam mencari mencoba-coba mengetes-ngetes pola-pola gacor ya bosku buat yang tahu pola pola gacor yang jam, jam gacor langsung sharing ke grup kita bosku ya link grupnya ada di kolom komentar bosku langsung aja it, cerut bosku ke kolom komentar ya oke okay, nice banget sepertinya kita sudahi saja ya bosku kita udahan aja jangan sampai ke jangan sampai kesedot lagi sama buah buahan ini ya. Kita sudahi saja. Semoga kali ini menjadi berkah buat semuanya. <laughs> Oke, okay, thank you. aja bosku. Bye bye.